ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Sementara, beberapa hal lainnya masih perlu diucapkan dengan rutin dan jelas. Salah satunya adalah, rutin mengucapkan terima kasih pada pasangan. Karena, banyak masalah bisa teratasi dengan mengucapkan kalimat ajaib yang satu ini. Ucapan sederhana seperti, Terima kasih kau telah memilihku sebagai pendamping hidupmu. Atau, terima kasih kau telah memberi kebahagiaan dalam hubungan ini. Hal itu akan membuat pasangan merasa tersentuh. Dan bonus tambahannya, mereka menjadi semakin semangat untuk melakukan hal yang terbaik buat keluarga. mulai dari terima kasih atas segala hal yang ia lakukan, sampai terima kasih telah memilih melewati hidup bersama berdua selamanya. Sebuah kalimat sederhana ini, mampu menyembuhkan perasaan sedih dan negatif yang mungkin dipikulnya selama ini. Dari awalnya yang hanya ucapan terima kasih, bisa berlanjut menjadi perbincangan ringan. Semakin sering berbincang, semakin baik komunikasi yang terjalin. Hubungan dengan pasangan jadi lebih lancar dan kuat. <Sukai> Ungkapan "terima kasih" berarti telah menghargai pasangan atas usaha yang telah dilakukannya. Rutin mengucapkan "terima kasih" dapat meningkatkan rasa bersyukur, baik pada dirimu sendiri maupun pada pasanganmu. <Sukai> Anak adalah peniru ulung saat ia melihat orang tuanya suka mengucapkan terima kasih, dengan cepat mereka akan menangkap hal itu. Mereka akan mulai mengucapkan terima kasih atas segala hal yang dilakukan orang tuanya kepada dirinya. Dengan begitu, tumbuhlah seorang anak yang peduli dan berhati lembut.